Ya, selamat malam. Kita akan mulai acara kita, ya, acara ngobrol, tanya jawab mengenai cancer, tes DNA, dan genomic diet. ya Jadi, malam ini saya akan sampaikan sendiri. Setelah itu, kita buka tanya jawab, ya saya akan sampaikan sesederhana mungkin dengan bahasa yang mudah dimengerti dan hadir juga malam ini ada dari perwakilan uh, perusahaan uh, DNA yaitu Pak Yan ya, untuk supporting system dan juga ada Ibunda Niluh ada satu lagi yang sebenarnya saya harapkan hadir tapi tadi WA sedang uh, general check-up di uh, rumah sakit ya mudah-mudahan nanti bisa uh, menyusul karena Pak Ardianto juga mengambil paket uh, DNA cancer ya kalau saya memang tidak mengambil paket DNA cancer tetapi uh, saya bagian dari marketing di pengujian uh, DNA ya jadi uh, Nyalain. ya awal. Nah kemarin saya post di WA grup uh, Cancer 1 dan 2 mengenai program uh, peduli kanker. Nah sengaja <tuh> saya kumpulkan aja malam hari ini yang berminat, uh, pengen tahu lebih dalam ya untuk saya jelaskan supaya <tuh> jelasannya sekaligus kalau WA satu persatu gitu ya wah, jawabnya bisa eh, lama ya buang-buang waktu atau menghabiskan banyak waktu, sedangkan waktu saya juga emang sangat-sangat padat. Bulan ini, bulan depan makin padat aja ya. Ini juga tadi baru mendarat dari Manado dan berapa hari lagi? saya hari Senin sudah berangkat ke Lampung tiga hari pulang seminggu, langsung berangkat ke Palu dua hari pulang dua hari di Jakarta langsung ke Mataram tiga hari dari Mataram enggak pulang ke Jakarta langsung ke Solo. Dan seterusnya, bulan Juli ada delapan kota, Agustus juga, September malah sebulan bekal di Amerika. Tapi saya akan usahakan kita tetap masih bisa untuk belajar olah nafas, karena dimanapun kita berada kan kita eh, bernafas terus ya. Oke, nah jadi saya mau jelaskan program mengenai peduli kanker. Program ini berlaku untuk pembayaran 15 Juni sampai 15 Juli Nah programnya itu apa membeli paket uji DNA genomic diet maka akan mendapatkan paket titanium dengan harga khusus 6 juta memang kalau enggak khusus berapa 12 setengah juta jadi eh ini program ya memang masih mahal juga ya totalnya masih 15 juta kalau anaknya 2 ya berarti 12 juta plus 9 juta 110.000. Jadi, genomic diet itu 9 juta 110.000 itu sudah termasuk konsultasi dokter 2 kali ditambah dengan meal plan ya. Kalau paketnya sendiri lifestyle 8 juta 200. Nah, Orang tuanya mengambil genomic diet maka bisa ngambil paket titanium itu cancer untuk anaknya yang harusnya dua belas juta menjadi 6 juta kalau anaknya misalnya ada lima ya pokoknya satu anak 6 juta ya sudah 50% lebih karena harusnya kan dua setengah nah malam ini saya akan jelaskan singkat tes kancernya dulu ya lalu setelah itu baru genomic dietnya. Saya jelaskan singkat, tes kanker itu apa ya. Setelah itu kita tanya jawab dulu mengenai tes kanker ini ya. Yang pasti berbeda dengan tes kalau Bapak Ibu di biopsi lalu diambil sampelnya itu namanya tes adanya sel kanker. Nah, ini berbeda ya. Jadi saya jelaskan dulu sebentar. Atau kita langsung tanya jawab saja mengenai tes DNA kanker ini ya. Nah, tes DNA cancer itu sebenarnya lebih banyak untuk pencegahan, untuk mengetahui resiko kanker sedini mungkin. Karena sedini mungkin ya bisa untuk anak setahun, dua tahun, tiga tahun, yang masih sehat dan belum kena kanker. ya Jadi untuk mengetahui resiko kanker. Resiko apa saja? Ada 22 jenis atau 22 area, maka disebut marker, penandaan. Apakah seseorang itu punya resiko kanker kandung kemih, panyudara, kolorektar, lambung, hati, paru-paru, nasofaring, ya, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, tiroid, serviks, ovarium, prostat, leukemia, atau gata bening, kanker laring, kulit, leoma, neuroblastoma, kanker rongga mulut, kanker uterus, kanker kandung empedu, kanker testis sehingga jumlahnya ini ada 22 area ya. Nah, ini yang dites apa sih gitu ya? Yang dites ya race DNA cancer. Nah, sebentar ya, saya akan berbeda dengan kalau Bapak Ibu ada benjolan, lalu dia biopsi, itu tes sel kanker jadi wah ini sel kankernya sudah ada dan kalau saya merujuk yang kita baru saja webinar aja ya biar saya usah jauh-jauh waktu dengan pak Waburuntu juga dengan dokter Larry, ketika sel kanker dalam tubuh kita tuh sudah melampaui 10.000, itu baru terdeteksi karena kan ada fase induksi dan seterusnya yang kadang butuh waktu bertahun-tahun nah kalau DNA cancer itu Sel kancersnya masih nol, belum ada, itu pun sudah terdeteksi. Jadi misalnya anak umur setahun dua tahun sehat balafiat gitu ya, tapi bapak ibunya kakeknya kanker, nah itu bisa dites. Kenapa kok bisa demikian? Nah, saya akan kasih sekilas aja, tapi nanti habis itu teman-teman bisa uh, senter ya. Supaya gampang sebentar, saya munculkan dulu biar liatnya enak ya, Bentar, biar kelihatan ya. Oke, saya akan share secara teori singkat saja ya mengenai DNA kanker. Ya, kalau kemarin masih mengingat pelajaran dari eh, Pak Wobaruntu ya bahwa gimana sih terbentuknya sel kanker gitu ya bisa terjadi karena proses metilasi yang tidak baik, peradangan, sistem imun yang kacau sehingga akhirnya sel memberah itu error, sel error membelahnya error kembar menjadi sel kanker numpuk-numpuk terus sampai 10.000 baru terdeteksi kalau ada sel kanker Nah orang-orang yang mengalami kanker itu ketika sampel DNA nya itu dikumpulkan ternyata ada kemiripan ya itu salah secara, secara dasarnya begitu jadi Makanya ketika orang belum ada sel kankernya, kalau DNA-nya mirip dengan orang-orang yang terkena kanker, maka itu diduga berpeluang atau punya kecenderungan bisa mengalami kanker. Nah, teorinya ini dengan mudah teman-teman kalau mendaftar nanti gitu ya, misalnya mendaftar mau Genomic Diet, mau kanker, daftar Genomic Diet pun akan dapat buku tentang kanker. Jadi, ini saya kasih contoh ya, bukunya. Jadi, saya akan juga mendaftar ya, tapi saya mendaftarnya bukan kanker karena orang tua saya nggak ada kanker. Nah ini ini saya tampilkan ini adalah akun saya di DNA. Kalau teman-teman mendaftar nanti juga dapat akun ya. Daftar itu membuka akun di dalam akun ada fitur-fiturnya. ya Sambil ngasih kenalan juga ya. Ini misalnya nanti teman-teman buka webnya. Nah kebetulan saya sudah ada di sini ya. Masuk di ranking 4 besar, ada nama saya di sini. Jadi, saya bukan pegawai dari DNA, tapi gampangnya itu saya itu agen, kayak agen asuransi. Tapi baru lama, baru tiga bulan saya sudah ada di empat uh, tertinggi. Ya, di sini ada 25 puluh produser, ada tujuh orang lagi gitu ya. Kalau ada 3 star, ada tiga orang, tapi saya sudah tentok paling tidak ya di antara yang ada. Walaupun masih ada jenjang yang lebih atas lagi. Nah ini ada di akun, lalu ada akun pembelian nanti dari sini teman-teman bisa kalau sudah mendaftar tinggal pilih beli produk gitu ya, nanti muncul apa yang yang yang mau dibeli gitu ya, gold itu untuk uh, genomic diet, tapi ini harga saya setelah jadi member, jadi kalau teman-teman nanti daftar harganya beda ya, di sini jadi delapan juta dua ratus. Ruby itu untuk vaskular, nah titanium itu untuk kanker. Nah, yang ini yang dipromo menjadi 6 juta, padahal harusnya dua setengah. Ini kalau sudah jadi member, nanti harganya ini berubah sendiri. Nah, tapi yang saya mau kenalkan, yang saya mau tunjukkan adalah teman-teman mendaftar nanti dapat buku, misalnya buku apa, buku mengenai kanker. Nah, ini ketika di klik saja, begitu ya, e-booknya. Maka sudah terbuka dan pelajaran mengenai kankernya, wow, lengkap sekali ya. Mengenai saya bacakan daftar isinya aja, gitu ya, karena ada 300-an halaman ya, nanti bisa kayak jadi webinar tersendiri. Ini 218 halaman. Oke, sebentar, masih loading dulu. yang pasti dalam buku ini ya itu ada penjelasan apa itu DNA apa itu DNA cancer kenapa tertentu DNA cancer prosesnya ya lalu satu persatu dibahas kayak sebentar ini kok malah jadi internet saya cukup lamban ya oke itu saya nggak buka bukunya saya coba sekali lagi ya. Seperti yang diseminarkan oleh Pak Walruntu kemarin, bahkan termasuk dengan data-datanya, ya, data mengenai orang yang terkena kanker di muka bumi, presentasi presentasinya dan seterusnya, ya. Wah, ini internet saya agak-agak lemot, agak mohon maaf ya. Nah, buku yang 300-an halaman satu masing-masing, ya, jadi ada dua, ada dua buku mengenai kanker, nanti bisa dapat, kalau yang ngambil genom diet, malah dapat lima buku, lebih banyak lagi. Dari dengan lengkap daftar pustaka dan referensinya, menjelaskan bahwa secara ilmiah, bahwa orang yang belum terkena kanker, gitu ya, itu bisa diprediksi punya peluang atau kemungkinan terkena kanker berdasarkan hasil analisa DNA. Jadi tes DNA kanser itu bukan... Mengetahui apakah orang sakit kanker atau tidak, ya, kalau itu ya di biopsi ambil sampelnya tes keberadaan sel kanker. Ya, jadi saya tekankan supaya enggak uh, supaya jelas tes DNA kanker ini kecenderungan. Nah, karena yang dites adalah kecenderungannya, maka saya pernah tulis di WA group kalau yang sudah kanker malah nggak perlu lagi, ya kecuali nah, kecuali apa? Oke, saya ulangin lagi ya kecuali penasaran gitu ya, pengen melihat apakah selain kanker yang diderita maka ada peluang peluang untuk jenis kanker lainnya. Oke, saya share screen lagi pelan-pelan ya. misalnya tadi kembali ke PowerPoint-nya lagi ya. Nah, kan kanker ada 22 area yang biasanya cukup banyak terjadi. Jadi misalnya aja mohon maafnya ibu sekarang ini kanker panu gitu ya. Ah saya mau tes juga ah gitu ya. Perlu nggak? Ya kalau pengen tahu gitu ya. Pengen tahu nih selain kanker panu apakah secara DNA saya punya kemungkinan untuk kanker di paru-paru, di kanker hati, di kanker uh, ovarium, ya. Ya tes ada gunanya karena tes ini nanti akan menunjukkan melaporkan bahwa setiap bagian ini apakah ada risiko kanker atau tidak. Ya, tapi kalau menurut saya betul gitu, ya, sebenarnya nggak perlu. Kalau ibu bapak sudah terkena kanker salah satu area saja, ya sebenarnya sudah ada DNA cancer. Kalau duitnya banyak ya nggak apa-apa ya, saya mau ngambil Pak, biar sekalian biar tahu gitu ya dari semuanya tadi saya ada apa enggak gitu ya ya silakan gitu ya sehingga nanti tahu nih wah ternyata saya ada di 22 areal ini ada 10 areal yang ada DNA cancer Nah menurut saya malah <laughs> mohon maaf. Menurut saya kok malah enggak bagus ya. Begitu tahu banyak yang ada DNA-nya kan jadi stres nanti. Begitu stres malah jadi sih jadi imunnya ngedrop tambah sakit. Jadi ada orang yang sehat-sehat saja tes DNA kanker lalu gara-gara tahu bahwa dia ada DNA kanker bukan sel kanker ya ketahuan ada DNA kanker ya karena pengertiannya nggak jelas gitu dipikir kena sel ada sel kanker ya baru DNA tapi stres gitu wah stres takut nanti kalau mati bagaimana malah jadi sakit beneran gitu jadi ini bukan menunjukkan ada sel kanker atau tidak tapi kecenderungan seseorang nah kalau bapak ibu misalnya orangnya Cukup intelek penguasaan diri, ngerti kok yang dimaksud dengan DNA. Saya memang de facto sekarang kanker payudara. Saya pengen tahu area lain itu apa, ada peluang. Begitu ada peluang, ada 10 pun gitu ya, ya tenang aja, wong cuma DNA. Belum muncul selnya dengan tahu, dengan tahu ada ini kan malah saya bisa makan yang sehat, olahraga yang tepat gitu ya. Ya, monggo silahkan ya, kalau mau ngambil tes DNA kanker. Tapi kalau menurut saya, sekali lagi ya kok yang sudah kena kanker malah nggak perlu tes DNA kanker. Lalu siapa yang perlu? Justru anaknya, bapaknya, orang tua bapaknya, kakek, oke, okay. ibu kena, lalu suaminya, ayah ibu suaminya, kakek nenek suaminya, nggak ada yang terkena. Berarti suami bersih. Ibu ada kanker, orang tuanya nggak ada, tapi neneknya ada. Berarti secara DNA Dulu turun dari nenek ke ibu, kalah begitu ya, berarti F2. Kalau anak F1, lalu ibu menikah dengan suami yang secara DNA keturunan bobot bibit bebek bersih gitu ya. Nah, anaknya gimana? Anaknya katakanlah tiga, Ya mudah-mudahan tiga-tiganya nggak ada yang membawa DNA kanker. Tapi menurut saya justru kalau ibu atau bapak salah satu ada yang kanker, yang perlu dites malah anaknya, dan anak itu kan lebih mudah belajar apalagi lo anaknya sudah remaja, milenial, pemahamannya luas, ngerti apa itu DNA, dites, wah DNA cancer dia nggak akan takut karena dia tahu, oh, ini kan kecenderungan, tetapi dia juga tahu berarti saya harus hati-hati. Ibunya kena cancer, anaknya tiga, nggak perlu tiga-tiganya dilarang makan daging merah gitu ya kenapa? Kalau ada satu yang emang ada DNA cancer ya itu aja yang jus wortel, gak boleh makan daging merah, yang lain gak ada DNA-nya kok aman. Ya biar dia menikmati hidup dengan makanan sesuai dengan DNA-nya. Jadi malah anak yang lain belum tentu menghindari protein itu sehat. Karena orang itu untuk sehat, makanannya harus tepat, sesuai dengan DNA-nya masing-masing. Makanya orang diabetes malah mengurangi mau makan daging, makan jeruan, gak apa-apa. Makan lemak banyak-banyak, nggak kolesterol karena energinya dari keton. Keton itu lemak, jadi makan lemak, makan gaji, makan nyendoin, nyeruput visio gitu ya, nggak masalah gitu ya. Kenapa ya? Memang dia cocok dengan metabolisme lemaknya, tapi karbohidratnya harus berkurang. Memang yang repot kalau sudah karbo, eh, sudah diabet. Kanker pula, gitu ya. Wah, harus dari daging, sementara dari sisi diabetnya malah disuruh makan daging, diet keto, pemakan protein. Nah, balik ke dia ke kanker. Ketika orang tuanya salah satu kanker, justru yang perlu dites itu anaknya. Makanya, kenapa program peduli kanker ini, orang tuanya ngambil genomic diet, diskon 50% justru untuk anaknya, dan jujur, sebenarnya program ini tadinya nggak ada. Saya bukan pegawai ya, bukan staf dari DNA, tapi seperti tunjukkan tadi posisi saya ada di empat besar gitu ya. Itu sebagai agen kayak agen asuransi gitu ya. Saya mengajukan ke perusahaan. Ya, orang sudah cancer, masa mau dites kanker buat apa gitu kan? Orang yang kena kanker justru perlu makan yang tepat berarti sebaiknya ngambilnya apa? Genomic diet. Dan saya akan jelaskan apa itu genomic diet. Tapi soal tes kancernya ini, berarti yang dibutuhkan adalah justru anak-anak yang dites. Supaya anak-anaknya jangan sampai terkena kanker sekalipun ada DNA-nya. Jadi tes DNA itu pencegahan. Wah, anaknya masih usia dini, masih SD, atau bahkan masih TK, bahkan belum TK, masih setahun. Wah, ada DNA kanker di 10 area. Tapi ketahuan dari awal, momong lidahnya belum terbentuk, dibiasakan makan sayur, bahkan kalau vegan, ya. Atau kalau enggak, ya kan orang tuanya, ibunya, ngambil genomic diet. Walaupun setiap orang unik, tetap ada kesamaan sebenarnya, ya. Kan DNA itu dari mana kalau bukan dari ayah dan ibunya? Ibunya kanker, bapaknya tidak, anaknya tiga, salah satu ada yang kanker. Pasti yang kanker ini, anaknya juga nggak jauh-jauh dari ibunya. Jadi kalau menurut saya, walaupun genomik data tiap orang unik, tapi dalam satu keluarga pasti ada kemiripan. Sehingga anak yang kena kanker ini pola makannya kayak ibu yang kanker, anaknya nggak ada kanker biar makan kayak bapaknya nggak apa-apa ya, cari sate kambing, sop buntut. Nah anak yang ada di kanker, wah makan kayak ibunya, udah berdua saja makannya gitu ya. Pesan menu makan berdua ini berdua, wah, nikmat jadi punya teman diet. Nah, tapi anaknya justru perlu. Nah, maksudnya, DNA kanker itu apa sih? Saya akan berikan penjelasan yang lebih uh, rinci lagi, ya. Sebentar ya, saya akan putarkan videonya. Setelah itu, kita tanya jawab aja, ya, Pak. Pak Ibu, teman-teman, pengen nanya apa mengenai tes DNA kanker ini? Lalu, baru kita lanjutkan tentang genomic diet, ya. Halo. Video kali ini kita akan membahas mengenai DNA cancer marker. Untuk kamu yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, yuk ikutin videonya. Pada DNA cancer marker, kamu dapat mengetahui resiko terkena 22 jenis cancer, seperti kanker kandung kemih, kanker payudara, kanker serviks, kanker tiroid, kanker paru-paru, kanker kolon, dan masih banyak yang lainnya. Pada DNA aku Cancer Marker, kita dapat melihat lebih dari 350 genetik marker. Dan dari sini kita akan dapat mengetahui informasi resiko terkena kanker tersebut dari resiko rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Apabila kamu beresiko tinggi mengalami suatu kanker tertentu seperti kanker payudara, maka kamu bisa dengan cepat mengambil tindakan pencegahan dan juga medical check-up. Tentu saja, hasil ini harus Anda bawa ketika berkonsultasi dengan dokter Anda. sampel DNA-nya. Kita menggunakan cara oral swab yaitu mengambil sel epitel dari mukosa pipi bagian dalam. Caranya sangat mudah dan tidak sakit sama sekali. Tes ini cukup dilakukan satu kali saja seumur hidup. Kamu akan mendapatkan hasilnya dalam bentuk soft copy berbahasa Indonesia. Sampel kamu nantinya akan diolah di laboratorium kita di Indonesia dan menggunakan teknik molecular. Stop ya, itu tadi mengenai uh, tes DNA Cancer. Oh ya, secara singkat saya akan menjawab pertanyaan yang tertulis nanti. Setelah ini, kalau masih ada, mau raise hand juga uh, boleh, silahkan ya. Nanti, kalau saya ini ada, kalau Bunda Nilo udah masuk, juga bisa membantu. Sudah, sudah ada tadi ya, ada, ada Pak Ian dari... Klik DNA, tapi saya akan mencoba menjawab terlebih dahulu ya pertanyaan-pertanyaan yang ada. ya Selamat malam, selamat malam, selamat malam Pak. Maaf Pak Jadot, untuk lihat DNA-nya ada cancer di mana ya dilaporkan hasil tes dna -nya. Saya baca baca di report, Health, tidak ketemu. Iya pasti tidak ketemu ya. Kalau yang diambil itu genomic diet ya tidak ada hasil mengenai kanker ya jadi tes genomic diet itu dasarnya adalah lifestyle. Ah nanti saya terangkan di berikutnya genomic diet. Jadi genomic diet itu ada health, lalu skin, ada sport, ada diet. Nah, itu beda, beda paket. Makanya misalnya tes genomic diet 82 juta. Tes kanker 12,5 juta karena sampelnya kalau misalnya ngambil kanker sama genomic diet maka dua tabung sampel, sampelnya dua kali, dua sampel dikirim nanti analisa kanker berbeda. Kalau ngambilnya misalnya health, skin, spot enggak ada kankernya sama sekali ya karena itu beda paket uji. Kalau teman-teman ngambil tes kanker DNA ya juga tidak dapat dietnya ya. Jadi tes DNA kanker ini untuk mengetahui apa seseorang punya resiko kemungkinan terkena kanker pada 22 areal tadi. Ya. Terima kasih Pak Jarod. Tapi saya tidak melihat wajah Pak Jarod loh. <laughs> ya. Harusnya kelihatan ya, mestinya kelihatan. Bisa dicek internet. Ya, kalau saya jelas, oke, okay. jelas. Tes DNA kanker apakah diambil jarahnya tidak? Ya, tadi mungkin ini nulis pertanyaannya tadi emang belum saya putar videonya. Jadi baik tes DNA kanker, genomedit, jantung itu sampelnya nanti dikirim. Jadi kalau teman-teman dari Manado, dari Papua, dari Aceh, nggak perlu ke Jakarta. Alat untuk pengambilan sampelnya kayak starter kit ya, tapi kit untuk ngambil sampel. Semacam kayak PCR yang tadi diperagakan tadi, yaitu dikirim. Ya, itu ngirimnya pakai bungkus termos, tapi balikinnya nggak usah pakai termos. Termosnya buat ibu aja, buat bapak ibu, buat tempat itu hadiah. Ya, di uh, pagi hari sebelum sarapan paling bagus, ya, kumur-kumur. Lalu, kayak kapasnya itu di sogok ke pipi bagian dalam, ya, kiri kanan, udah masukin lagi ke cairannya, kalau pena tes antigen karena ada cairannya gitu ya jadi masukkan dan dipijat-pijat tapi ini nggak pakai dituang enggak ditetesin kapasnya dimasukkan ke wadahnya kembali tutup dengan kencang kirim balik ya jadi tes DNA-nya tidak perlu ke datang ke Jakarta nanti tadi saya kan katakan mendaftar itu semua membuka akun jadi waktu daftar online itu sama seperti kita buka akun Instagram gitu ya, kayak buka akun Facebook tapi dapatnya bukan akun sebenarnya, dapatnya kantor. Jadi dapatnya itu website atas nama kita sendiri. Makna di dalam akun kita itu nanti sudah dicemplungin seperti atau mungkin sebentar nanti saya tunjukkan lagi ya. Sambil uh, apakah hanya DNA hanya untuk mengetahui ada kanker saja, tidak deteksi lainnya? Apakah tes DNA juga bisa untuk mengetahui hormon atau alergi yang terkait dengan kondisi medis seseorang? Ya, oke. Okay. Jadi tes DNA itu saat ini yang dijual lewat jaringan klik DNA itu tiga ya, genomic diet, lalu vaskular atau jantung apakah seseorang punya resiko jantung, yang ketiga kanker, sudah tiga macam aja. Kalau misalnya kayak orang sengketa, ini anaknya anak haram atau selingkuhan, nah itu pergi ke polisi mereka punya lab atau ke rumah sakit ada, ya. Alergi, tapi bukan alergi, lebih tepatnya ke apakah cocok dengan tingkat sensitivitas vitamin atau kulit, matahari, itu ada di genomic diet, karena genomic diet ada, nanti saya jelasin, ada skin, kulit, ada diet, ada sport, ada health. Nah, di situ nanti saya akan jelaskan isinya apa saja. ya. Tapi kalau misalnya apakah terkait alergi, tidak tidak tidak alergi bukan soal alergi ya, tapi soal sensitivitas terhadap vitamin ataupun metabolisme tubuh yang berhubungan dengan kesehatan itu di paket gold. Untuk paket gold dapat tesnya beda ya dengan tes DNA cancer. Ya, jadi itu dua paket yang berbeda. Jadi paket gold untuk genomic diet 8,2 juta. Termasuk analisa atau mungkin saya jelaskan saja, kalau gitu ya, karena sudah mulai banyak masuk yang ke, ke genomic diet. Kalau gitu saya akan masuk menjelaskan yang genomic diet biar nanti sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, saya kasih pendahuluan dulu ya. Kalau kemarin kita belajar olah nafas, saya sering mengatakan tuh regenerasi sel. Kalau orang mengalami regenerasi sel, maka... Ya, organ di mana yang sakit menjadi sembuh. Saya diabetes, pankreas saya mengalami regenerasi sel, ya buktinya sembuh lepas obat kan dulu gitu, ya. Orang paru-parunya kanker, paru-parunya regenerasi sel, ya sembuh. Nah untuk regenerasi sel ini kan prosesnya panjang ya. Olah nafas membuat pH, alkali, saturasi naik tambah deep sleep, tidur pules, masih enggak cukup ya, perlu makanan yang tepat, nutrisi yang tepat, nutrisi yang tepat itu obat. Tapi yang tepat itu bagaimana? Yang diet kan macam-macam. Kalau menurut teori-teori yang saya pelajari, ya diet yang paling tepat itu ya genomic diet karena diet sesuai dengan DNA-nya. Nah, apa aja sih genomic diet itu? Gitu ya, meliputi apa saja? saya akan jelaskan supaya nanti pertanyaannya sudah lebih ada dasar untuk menjawabnya ya. Saya, saya share lagi. Dia sendiri kan macam-macam ya. Saya sering menyebut saya dulu belajarnya dari dari Dr. Tan Sutien. Tapi sekarang beliau sibuk dengan uh, urusan uh, makanan pengganti ASI. Tapi saya sudah punya teman baru ya, Pak Yana Sunardi yang juga dengan banyak buku-buku kesehatannya, nanti mudah-mudahan dua atau tiga minggu sekali saya bisa undang dia jadi narasumber di komunitas kita. Yang pertama, mungkin nanti akan dibahas mengenai sehat jus untuk orang liver, tulang, otak, dan kanker. Nah, ini ada ya. Nanti ada buku yang untuk diabetes, dan sebagainya. Ya. Tapi, kadang-kadang ini masih cocok-cocokan, atau yang nyustad dengan Ibu Leong Menurut saya perlu dikombinasi ya. Dietnya itu perlu dikombinasi. Kalau bicara soal kanker sebenarnya dietnya Ibu Lyon Pitlin, Tansut Yen itu sudah cukup tajam ya, sudah cukup tajam secara praktis apa yang dimakan dan apa yang jangan dimakan. Tapi genomic diet akan melengkapi. Kenapa saya katakan melengkapi itu ya? karena genomic diet meliputi yang lebih luas. Jadi genomic diet itu meliputi apa saja sih? Yang pertama, misalnya untuk yang disebut areal kesehatan, itu nanti analisanya 50 halaman ya. Health ini meliputi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 area DNA ya apa saja misalnya metilasi. Metilasi itu apa sih? Singkatnya ya kalau yang lengkapnya di buku e-book itu ada. Nanti jadi kalau ngambil paket genomic diet dapat buku yang menjelaskan metilasi itu apa secara ilmiah. Ini saya sambil comotannya saja. Metilasi terjadi pada DNA dan dapat mempengaruhi on atau offnya suatu gen. Ini adalah proses yang umum terjadi di tubuh. Secara umum, tingkat metilasi yang tinggi membuat gen-gen yang memicu kanker menjadi nonaktif Dan gen-gen yang meredam kanker menjadi aktif. Jadi betapa pentingnya proses metilasi. Kalau metilasinya tinggi, bagus, maka sel yang memicu kanker mati. Yang meredam kanker, aktif. Itu kalau metilasinya bagus. ya. Yang mempengaruhi proses metilasi, ya misalnya vitamin B, atau juga bisa dengan yang lebih. Istilahnya kalau resiko metilasinya tinggi, ini hasil saya, yaitu rendah, maka hanya disarankan ya minum vitamin B kompleks. Tapi saya pernah berkontrol saja dengan dokter, yang banyak berbicara mengenai metilasi, bahkan disuruh minum suplemen MSM ya memang metil ya. nah itu itu udah kewenangnya dokter ketika memberikan obat, tetapi hasil DNA itu membuat kita tahu bahwa oh ternyata proses metilasi saya merah pantesan saya kena kanker karena eh, proses metilasi di tubuh saya tidak bagus, kalau supaya bagus bagaimana? Apa yang dimakan? Nah ini muncul rekomendasi makan ini ini ini, gitu ya tentu ini akan lebih tajam daripada dietnya menurut saya lo ya Bu Limpin karena memang itu secara umum ya orang kanker disarankan misalnya brokoli gitu ya tapi secara DNA nanti setiap orang akan mendapat penjelasan yang lebih lengkap satu per satu ini contoh hasil analisa di sisi areal hal, yang 50 halaman ini baru saya bahas metilasi saja ini hasil saya, metabolise saya hijau ya. Saya merah itu intoleran terhadap laktos. Lalu genomic diet bukan cuma ini gitu ya, masih ada lagi analisa yang memang tentang diet 45 halaman meliputi apa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 areal uji DNA termasuk misalnya ritme sirkadian. Diet masyarakat dian akan mempengaruhi pola diet seseorang sehingga tanpa analisa DNA ini gitu ya maka sebenarnya bisa cocok bisa tidak itulah kenapa ada orang yang misalnya sembuh kanker dengan dietnya bul tiap ibu, ibu uh, liom pitlin tapi ada yang sembuh dengan Sutien. ada yang sembuh dengan elizabeth Subrata. <laughs> wah saya cocok sama pak johannes sunardi jadi Ketika diet itu diciptakan untuk umum, tentu ada cocok. ada nggak cocok. Nah, genomik diet ini diciptakan individual, tapi saya masih tetap punya keyakinan bahwa individual itu pasti masih ada kemiripan yang umum yang sangat banyak antara ibu yang dienakak, yang de facto kena kanker, sama anaknya nanti yang misalnya dites ada di anak kanker. Maka dua pribadi ini makanya dimiripin aja. Tapi anak yang kayak bapaknya, kakeknya dari bapak, orang tua dari bapak, turun-temurun bapaknya bersihkan. Ya, kasihan juga suruh minum wortel terus <laughs> biar dia menikmati hidupnya. Tapi saya bukan soal menderitanya. Ya, orang itu kalau makan sudah DNA-nya itu sudah happy kok. Ya, saya terbukti makan pare itu nikmat gitu ya. Orang lain enggak. Jadi, ketika saya punya kelemahan di pankreas, Tuhan sudah ciptakan lidah saya. Ya, bisa menikmati rasa pahit. Jadi, sebenarnya... Tuhan itu sudah atur ya orang makan sesuai tapi masalahnya adalah orang dari kecil tidak dilatih makan sesuai DNA-nya. Nah, lanjutkan lagi mengenai genomic diet ya. Genomic diet meliputi diet yang mendasarkan saran makan apa itu berdasarkan analisa ini. Kecenderungan untuk mengalami berat badan tuh dari apa? punya risiko tinggi atau enggak? Lalu metabolisme lemaknya bagaimana, ya? Ini dari analisa dietnya. Nah, yang cukup banyak adalah 77 halaman genomic diet juga disusun berdasarkan analisa DNA terhadap areal-areal ini. misalnya bintik matahari. Kalau rendah, yakni berjemur jam 10 aman. Kalau misalnya nanti bintik mataharinya merah ada di sini, gitu ya, wah berjemur jam 10 bisa kanker kulit tuh. Atau misalnya ada vitamin D di sini, ya. hasilnya memiliki risiko tinggi kekurangan vitamin D, makanya merah, gitu ya, wah ini minum vitamin D-nya harus 5.000 IU. Tapi kalau vitamin D-nya nanti hasilnya ada di icu rendah, Risiko kekurangan tuh 1.000 IU cukup. Makanya kan kadang kita mendengar dokter berantem ya yang satu bilang, wah 5.000 iu kebanyakan, yang satu dokter bilang lagi, di Youtube lagi viral lagi, marah-marah, ngamuk-ngamuk, apa itu, minum vitamin D seribu iu, main-main, apa, kenapa covid itu, bahaya, nih. harus 5.000 iu. Gitu. Saya selidiki latar belakangnya, ternyata dia jualan vitamin D. <laughs> Pantes ah, sering minta lima sudah orang minum lima IU, dia ternyata anggota MLM yang jualan vitamin D 5000 IU. Jadi kadang-kadang ya dokter itu nggak tulus juga ya. Jadi, nah kalau mau aman ya sebenarnya kita tuh tes DNA, sebentar ya, Ketika mengambil tes DNA untuk sebentar Mengambil tes DNA untuk genomic diet, apa aja sih tadi? Itu ya, saya lagi. berarti areal health, areal diet, areal skin, ya, di mana cukup banyak berhubungan dengan vitamin dan kulit. Ketika berbicara kulit atau skin, memang terutama sensitivitas terhadap vitamin dan juga kulitnya. Nah, masih ada lagi, ya. Ini, kalau contoh tadi, vitamin ini, ya, areal sport ini nggak banyak, cuma dua puluh halaman dan meliputi satu, dua, tiga, empat, lima, enam. ini, kalau di jumlah tadi, itu menjadi 143 areal, totalnya ya. areal DNA di dalam genomic diet, termasuk misalnya uh, puncak waktu olahraga, sehingga waktu olahraga ini nanti bisa direkomendasikan olahraganya yang cocok itu adalah pagi, yang cocok itu sore. Nah sehingga genomik itu sebenarnya melalui putih bukan cuma makan minum, tapi sampai ke olahraga yang cocok, berjemur yang cocok, vitamin B mau dosis berapa supaya sesuai dengan DNA-nya. Karena kalau vitamin B-nya kebanyakan bisa-bisa malah jadi pengapuran, pengendapan. Jadi nggak boleh kelebihan, nggak boleh kekurangan. Ya sama juga misalnya kayak Kayak orang minum probiotik gitu ya, ada yang menyarankan suruh minum sehari satu liter gitu ya. Ya, itu mah pedagang probiotik ya, satu hari ya, dua ratus mili cukup. Kalau kelebihan, tanya dokter, tapi sih dibilang sakit untuk kamu gitu ya. Kebanyakan probiotik juga bisa sakit, jadi segala sesuatu ada dosisnya. Nah, dengan mengetahui profil ini, nanti kan konsultasi disarankan ya, bisa bertanya atau kalau banyak dokter dalam komunitas DNA juga sudah mengetahui bisa ini dibawa ke dokter pribadinya juga mereka bisa tahu tapi kalau mengambil uji DNA pun nanti semua ini akan dibacakan. Kalau ini kan saya membacakan punya saya yang misalnya saya intoleran terhadap laktos. Kalau Bapak Ibu nanti kan beda lagi itu hasilnya tapi poin-poinnya sama. Ya, poin-poinnya sama. Tapi hasilnya setiap orang berbeda-beda. Nah, itu yang ketika mengambil genomic diet maka itu akan dibacakan satu kali. Nah, itu sebenarnya ngambil gold, ya, bukan gunung. Gaya ngambil gold, 8.200 dapat hasilnya tadi. Hasilnya itu tadi, waktu saya bilang kan, kalau kita mendaftar, mendaftar itu kan kita sebenarnya membuka akun, dan akunnya tuh berbau website. Maka nanti hasilnya pun ada di situ, e-booknya ada di situ, membaca e-booknya ya, tinggal cek-klik aja, tapi nggak bisa di-download, nggak <gap> bisa di-share ya nanti hasil analisanya kalau hasil analisa bisa di download ya tapi kalau ebooknya nggak dapat nah nanti akan ada satu kali dibacakan oleh dokter yang mengerti DNA membacakan hasilnya itu satu orang satu jadi bukan sum seperti ini seratus orang terus diterangin kayak saya menjelaskan enggak ya misalnya ada Bu Mulyati ini dari Medan yang ngambil ya Bu Mulyati ketemu dokter cuma berdua saja dijelaskan nih punya ibu hasilnya begini gitu ya itu hasilnya nanti di email duluan ibu download ya atau di download dari uh, akun juga bisa dibaca dulu wah saya mau nanya yang ini jadi baca dulu baru nanya ya baru bikin jadwal. Kayak bikin jadwal kalau ngurus visa gitu loh ya. Kan itu kita ceklik, login, lalu pilih tanggal ini, pilih jam ini. Lalu pertanyaan apa yang mau diajukan? Kita tulis semuanya. Nah makanya supaya ngerti apa yang ditanyakan, begitu dapat hasil uji DNA-nya, dibaca dulu. Ah Saya mau nanya ini, saya mau nanya ini, saya mau nanya ini. Gitu ya. Itu dapat satu kali pembacaan secara pribadi, satu orang, satu dokter, berduaan itu yang harga 8.200.000. Nah, ada add-on namanya nambah 910.000 ya. Add-on itu untuk apa? Untuk dapat meal plan. Nah, saya terus terang nggak mengambil genomic dietnya ya. Karena saya kan sarjana teknologi pangan. Saya membaca analisa aja, saya bisa bikin meal plan untuk diri saya. Apalagi saya dulu tahun 2009 itu belum ada genomic diet ini ketika masih baru ya. Saya belajar kesehatan dari Ibu Dokter Tan Sutien, saya kombinasi Elizabeth Subrata, saya kombinasi Teresia Pohi. saya menyelidiki tubuh saya, itu butuh waktu setahun untuk dapat pola yang pas. Sehingga akhirnya saya bisa bikin meal plan untuk diri saya, 2010, dan tujuh tahun saya lepas obat insulin, lepas obat diabetes. Tapi saya punya background teknologi pangan. Kalau teman-teman mau nyoba-nyoba dan nyusun sendiri, waduh, panjang banget Memang ini kayak di bypass, DNA-nya diambil, dianalisa dengan semua analisa tadi, maka dokter nutrisi gizi akan menyusul meal plan buat Bapak Ibu. Ya, nanti kalau mau mungkin saya akan minta ibu ini loh tuh ada yang ambil genomic diet ada meal plan-nya, mungkin dia juga bisa berbagi kayak apa gitu ya tapi saya pernah dikasih tunjuk, kayak gini loh oke gitu ya itu praktis udah sampai apa yang dimakan misalnya pagi karbonya 50 gram dagingnya 100 gram nah dagingnya itu di halaman berikutnya ada lampirannya yang cocok, yang cocok dengan DNA kita itu ayam jangan sapi misalnya begitu itu ada sehingga kita bisa berkreasi bervariasi hari demi hari seumur hidup. Karena itu meal plan-nya itu dari DNA, DNA nggak berubah seumur hidup, itu jadi panduan makan seumur hidup. Tentu memang kalau misalnya kayak buah dan jusnya, tidak sedetail, malah lebih detail dari komunitas. ya Makanya saya bikin WA grup kanker, karena penyintas kanker betul-betul praktek. Hari ini jus apa, campur apa, campur apa, madunya ini. Nah itu kalau sedetail itu, terus terang di genomic diet tidak sampai sedetail itu. Tapi genomic diet lebih luas karena ada proses metilasi tubuh kita. Ada proses stres oksidatif tubuh kita. Karena stres oksidatif sama metilasi penting untuk membuat sistem imun, menciptakan sel pembunuh kanker, kalau istilahnya power wound untuk Ya, sehingga kita punya imun kuat, maka makanan kita secara keseluruhan harus meliputi ini, ini, ini. Nah, baru lebih detailnya, kayak jus buahnya campuran apa itu, saya harapkan belajar di WA grup Cancer. Saya mengamati, saya bukan Cancer ya, kan? Saya diabet. ya. Kalau saya di grup yang diabet, saya bisa nimbrung gitu memang. Saya pelaku, tapi kalau di Cancer kan, saya hanya fasilitator menyediakan wadah saya cari orang-orang yang sembuh dari kanker, cemplungin di situ, tapi saya terus terang membaca gitu ya, wah ini itu udah pelajaran yang sangat berharga ya, karena pelajaran dari orang-orang yang mengalami, dokter aja kan pinter, tapi kalau nggak mengalami <guruh> cuma kasih teori, tapi kalau DNA itu adalah dasar fondasi, nah itu mengenai genomik dietnya. ya, saya akan lanjutkan membaca pertanyaan nanti saya minta juga kalau Bu, eh, apa namanya? Ibu Bunda mau menambahkan soal genomik dietnya. Kalau Pak Arianto sudah hadir juga mungkin mau menambahkan soal tes kankernya karena beliau kena kanker dan tes ngambil kanker tapi sudah keburu kena kanker dan Pak Arianto bilang aduh coba saya ngambil tes dulu sebelum kena kanker. Udah ngambil tes ini pasti saya tidak akan terkena karena bisa menyiasati gitu ya itu yang disampaikan ke saya waktu Pak Ali ngambil program itu dari saya tapi dia sudah kanker duluan gitu ya cuma pengen pengen lebih jauh kanker apalagi yang ada gitu ya tapi yang lebih digunakan sehari-hari ya genomic dietnya oke saya akan membaca pertanyaan lagi sekarang untuk paket gold dapat tesnya beda ya Pak dengan tes DNA kanker Beda ya, jadi gold dapatnya genomic diet, kanker dapatnya kanker. Gold delapan juta dua kanker dua juta lima Jadi kalau gold dan kanker ya delapan juta dua ratus ditambah dua belas setengah, dua juta enggak ya. Kalau ngambil paketnya double itu ngitungnya jatuhnya enam Jadi malah ada hemat empat setengah juta. Jadi kalau ngambilnya untuk diri sendiri ya. Untuk di sendiri Pak, saya mau ngambil kanker dan genomik itu namanya combo satu. Nah itu 16 belas setengah. saya ya. Nanti saya bisa WA, saya saya berikan flyernya ya. Ada Pak Ian di sini nanti bisa ngasih tahu. Tapi yang paket, sebentar, saya ulangin lagi yang paket ini ya, biar lebih jelas lagi. Saya nggak siapin tadi yang combo untuk diri sendiri. Nah, untuk paket yang peduli kanker ini adalah genomic diet untuk dirinya. Jadi ibu bapak ngambil genomic diet termasuk add-on yang untuk konsultasi selain dibacakan hasilnya oleh dokter DNA tambah dengan dua kali konsultasi dokter gizi gitu ya. Jadi genomic diet tuh begini saya ulangin lagi ya. Harga-harga Harga tes DNA Gold itu kan Rp8.200. Dapat analisa DNA sebanyak 200-an halaman, empat areal tadi, 143 wilayah DNA. 143 wilayah DNA dalam analisa 200-an halaman dibacakan satu kali sama dokter DNA. Itu Rp8.200. Dengan menambah 910.000, maka dapat meal plan sama ikut program genomik diet. Nah, setelah dibacakan nanti bisa penjabalan lagi untuk genomic dietnya. Kapan mau mulai dietnya? Ya sudah dapat meal plan-nya, dibaca. Oke, mau mulai tanggal 1 April, kita dua April. Nah, maka di situ ada konsultasi dengan dokter gizi Kalau tadinya dokter DNA, sekarang dokter klinis gizi Ya dijelaskan mengenai meal plan, mengenai dietnya. Ya dikasih pengarahan makan ini, makan ini segala macam. Nanti dua minggu dievaluasi. Jadi, ketemu lagi setelah dua minggu. Jadi, maka dapat konsultasi dua kali. Itu namanya genomic diet, ya. Jadi, good ditambah add-on sembilan ratus dapat konsultasi dua kali. Ada juga semuanya better me, itu add-onnya, tambahnya tiga juta, tapi didampingi selama tiga bulan. <laughs> ya, kalau memang berminat gitu ya didampingi sama dokter gizi itu tiga bulan programnya sehingga ya memang diharapkan dengan tiga bulan kan kemajuannya luar biasa. Itu bukan oleh saya ya saya ini sebenarnya kan agen tapi saya sendiri membuat pembelajaran pola hidup sehat saya bikin pembelajaran mengenai kesehatan mengenai menu dengan saya memanggil teman-teman uh, saya dokter teman-teman saya mengerti gizi pak waruntu yang juga adalah uh, survivor cancer dua puluh tahun dan mereka tuh betul-betul teman ya saya enggak saya enggak bayar apa-apa itu. padahal kalau diundang orang lain dengan dengar lima juta satu kali zoom <laughs> mereka baik-baik sama saya semuanya dan saya dikasih uh, mereka saya undang itu free ya itu paket tadi solangin genomic diet nah cancer sendiri terpisah modul sama juga dengan kayak jantung ya kalau saya pengen tahu dari sakit jantung namanya tesnya uh, vaskular itu sekitar enam setengah jutaan saya, ingat saya yaitu beda lagi ujinya ya meal plan nya dikirim berbareng dengan laporan DNA uh, terpisah ya karena bahkan bisa membuat uh, hanya kan orang Mil plan itu kan add-on, namanya add-on itu kan tambahan. Jadi, orang bisa hanya ngambil gold tanpa add-on, ya. Tapi kalau nggak, nggak add-on, nggak dapat mil plan. Begitu bayar add-on, ya nanti akan dapat mil plan. Coba saya sapa dulu, Bunda Niluh. Ya, selamat malam, Bunda Niluh. Selamat malam, Pak Jarot Terima nah. kasih. Apa kabar? Salam sehat dari Bali. Ya, ini memang pas ada yang nanya soal meal plan ini. Kan tadi saya bilang ya, saya ini kan nggak ngambil genomic diet. Bisa bikin meal plan sendiri. Nah Kalau Bunda Nilo kan ngambil, ya kan? Ada yang tanya nih, itu dapatnya meal plan itu bareng sama analisa DNA-nya atau dapatnya terpisah? Silakan Bunda. Terima kasih Pak Jarod. Selamat malam teman-teman semua. Ijinkan saya menginformasikan kalau meal plan yang kita dapatkan itu tidak berbarengan dengan hasil tes apa DNA kita. Kenapa demikian? Nah, tes DNA kita terlebih dahulu. Karena kan dasarnya dari health, sport, skin, dan diet. Nah, empat empat modul kecil inilah yang mendasar kita untuk nanti dokter ahli gizi itu memberikan meal plan yang cocok sesuai dengan kita. Nah, makanya itu jadi eh, apa? tes DNA kita dulu kita dapat baru kita add on. Nah, setelah add on itu tunggu beberapa minggu gitu nanti Pak Jarot eh Pak Jarod Pak Pak ya nanti akan memberikan informasi berapa hari jadinya gitu ya. Nah, setelah satu minggu itu, baru kita mendapatkan meal plan kita. Saya bersyukur dan berterima kasih banget. Saya mengikuti tes DNA maupun uh, uh, genomic diet yang saya coba ambil, gitu ya. Kenapa demikian? Karena saya penyintas uh, vaskular, ternyata Pak Jarot. <laughs> saya ada keluhan ada di jantung sama di tensi sebelum saya tes DNA. Yang membuat saya juga tes DNA itu karena permasalahan kesehatan saya jantung ini. Apa ya kira-kira penyebabnya? Ternyata saya mengetahui dari tes DNA saya terkait dengan health. Di health saya, metabolisme lemak saya itu tinggi banget. Apapun yang berbentuk lemak yang saya konsumsi, itu akan mengendap dalam tubuh saya. Nah Setelah saya tahu hasil juga meal plan saya dari dokter, Larry yang memberikan saya meal plan gitu, saya baru paham. Oh, yang ternyata saya harus lebih dominan arahnya ke serba kukus, serba rebus gitu ya, untuk menghindari uh, uh, apa metabolisme lemak tersebut. Hmm. Nah, selama ini saya ternyata juga tidak suka yang namanya makanan pahit. Saya lebih senang mengarah kepada yang serba manis. Nah, sementara kalau kalau yang saya coba incipin dari dulu, gitu ya, namanya apa tuh? Namanya uh, buah alpukat itu kan ada, ada, ada, ada, ada pahitnya gitu ya. Saya nggak suka dari dulu. Ternyata meal plan saya sekarang itu wajib ada. Nah, itu Pak Jarod. Jadi, saya makanya saya bersyukur banget. Saya bisa mengetahui uh, meal plan saya, bahkan lebih rincinya lagi, Pak Jarod. Saya bisa. Membaca dan teman-teman semua, saya sudah membuat ya buku saya ya. Di dari plan ini saya saya saya print, saya jadikan acuan apa yang harus saya makan. Terlihat di sini apa kebutuhan kalori berapa berapa gram gitu ya yang saya butuhkan. Karbohidrat berapa gram saya butuhkan. Terus serat juga begitu. Terinci banget Bapak dan Ibu kalau bisa lihat ini terinci banget. Ini yang membuat saya semakin wow, keren banget ya nih. Sesuatu yang menurut saya, jika teman-teman lainnya itu mendapatkan seperti ini, apalagi khususnya mereka-mereka yang sudah ada mengarah kepada cancer gitu ya. Jadi nggak bertanya lagi, nggak bingung bertanya apa yang cocok buat saya ya. Jadi seperti itu, Pak Jarod yang saya lihat, seperti juga gula. Ternyata tubuh kita masing-masing itu memerlukan gula, mungkin juga air minimal kalau saya karena berat badan saya 60 kilo tinggi saya 170 gitu kan saya minimal satu hari itu 108 eh, 1800 mili yang saya harus konsumsi nah jadi terukur banget kalau 1800 kira-kira berapa ya berat satu hari itu 1.5 setengah liter tambah lagi 300 Nah jadi gampang saya kalau sudah itu saya lewatin aman Sorry pun saya tidak minum mungkin ya mengarah ke malam gitu ya nggak apa apa gitu, Pak Jarod jadi saya melihat arahnya benar-benar ter, terarah banget kita bisa dapat kita pakai gitu ya seumuran kita hidup karena setiap hari apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita serat umpamanya apa namanya situ serat gitu kan ada disebutin oh ini bentuknya ini bentuknya buat kamu cocoknya ini ini ini jadi eh, alangkah langkah baiknya jika semua teman-teman mengetahui e, male nya masing-masing. Itu Pak Jarod yang bisa saya informasikan. Oke, terima kasih Bunda Nilu. Pak Ari Jantor, rupanya enggak bisa bergabung karena dia e, harus general check-up. ya. Tapi saya akan menjawab pertanyaan yang dijapri ke saya. Apakah genomic diet ini bisa Menjamin ya, saya uangnya terbatas, tapi kalau ini bisa menyembuhkan saya dari kanker, ya saya akan ambil. Nah, saya harus juga tidak memberikan pengharapan palsu atau pengharapan yang berlebihan. Ya, ya. kalau dibilang menyembuhkan, ya saya harus berkata dengan tegas, tidak. Ya, sama juga, Pak, pola nafas, apa bisa menyembuhkan kanker? Saya harus berkata tegas, tidak gitu ya, tapi banyak yang bersaksi ikut olah nafas sembuh gitu ya. Nah, banyak itu ya susah karena memang saya kan tidak mendata pesertanya itu ya pesertanya terdata ya dari 50. Sekarang udah masuk ke WA grup 52. Dan yang WA grup ke-49, 50 dan 51 itu sekitar 500 karena sekarang WA grup bisa 500 12 orang ya. Ya, tidak semuanya yang sembuh WA ke saya. Jadi kalau memang datanya tentu tidak tidak detail Berapa persen yang sembuh dari kanker? Berapa persen yang sembuh dari insomnia? Tapi tiap hari saya itu terima WA, gitu ya. Yang bikin saya semangat gitu ya, ngajarin olah nafas, walaupun gratis gitu. Semangatnya itu, aduh, Pak Jarot, saya udah belasan tahun minum obat tidur, sekarang bisa lepas obat gitu. Besok pagi dapat WA lagi, Pak. Saya, tumor saya udah nggak keras lagi, sekarang udah lembek. Nanti dua minggu lagi udah mengecil, Pak. mudah udah, ya Pak Jarot, mudah-mudahan nanti dua bulan lagi. Kalau pas ke dokter, jadwalnya kemo, dibilang gak usah. karena begitu ya, ada juga yang tetap kemo juga ada. Tapi yang pernah saya hadirkan kan Gavrila ya Stadium 4 tidak kemo, nggak radiasi, ya sembuh juga. Tapi sekalipun ada kasus-kasus kesembuhan, tetap tidak boleh dikatakan bahwa orang napas itu mengobati atau menyembuhkan ya. Dokter terawan saja dengan tekniknya yang darah diambil lalu disuntik, eh, dikasih kayak jadi kayak orang infus ya. Tapi ini darah diambil lalu dikasih ya treatment ya. Ada yang dikasih metil, ada yang dikasih antioksidan, yang dikasih apa sesuai dengan kondisi masing-masing. Dan itu sebenarnya kalau di China, di Jerman itu udah umum banget pengobatan seperti itu. Kalau di China bukan darah diambil ya, orang diinfus. Jadi obatnya itu dimasukkan ke infus. Jadi klinik-klinik kayak Idomaret itu di mana-mana. Kan saya punya kantor cabang waktu Eva belum bangkrut dulu di Guangzhou ya. Jadi kalau sakit itu orang dites, sampel darahnya diambil, dianalisa dengan cepat sekali lalu diinfus, dah sembuh itu sakit yang sama kalau rumah sakit di Jakarta bisa 40 juta 60 juta di sana cuma hitungan satu juta dua juta termasuk orang asing. Nah termasuk juga kalau yang darah diambil lalu dimasukkan lagi itu di Jerman banyak begitu dan dokter dokter dokter terawan menurut catatannya Pak Dahlan Iskan ya bukan saya ya Pak Dahlan Iskan kan mencatat bahwa ada empat ribu pasien 100% sembuh tanpa satupun gagal tapi itu pun tidak bisa membuat pernyataan bahwa itu mengobati. Kalau bikin pernyataan itu mengobati, sama IDI dicabut izinnya gitu ya. Nah, padahal itu 100% sembuh. Apalagi olah nafas. apalagi genomic diet gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah mengobati, saya tetap harus berkata tidak ya walaupun saya istilahnya jualan tes DNA gitu ya atau jualan genomic diet tapi juga tidak boleh mengatakan itu mengobati. Tetapi Berdasarkan konsep-konsep teorinya, kan orang sembuh itu kalau mengalami regenerasi sel. Regenerasi sel, kalau hatinya tenang, makanya ada olah nafas, bagaimana kita bersyukur, kita inner healing, kita buang kepahitan, supaya hormonnya stabil lagi. Karena dimulainya kanker ketika hormon tidak stabil, sel membelahnya error. Kenapa error? Karena hatinya error. Jadi memang kesembuhan itu holistik ya. Dimulai dengan olah nafasnya, olah hati, olah pikir. Nah, mestinya betapa indahnya, betapa hebatnya sebuah terapi ketika terapi itu olah hati, olah pikir, olah rasa, olah raga, olahraga sesuai dengan DNA karena genomic diet juga menyarankan olahraga yang apa yang tepat. Jangan lari, jalan kaki. Jangan jangan badminton ya. Ada orang olahraga badminton malah jantungnya berdetak lebih kencang lalu kena stroke atau serangan jantung di lapangan badminton. Nah, gitu kan Orang dipanggil Tuhan, mati pas olahraga kan kayak konyol. gitu ya. Orang sedang mau sehat kok malah jadi malah mati di situ. Kenapa olahraganya nggak cocok? Nah, genomik diet itu sampai sedetail itu berjemurnya berdasarkan sensitivitas terhadap matahari. Nah, memang kalau saya ditanya, "Pak, ada nggak Pak, yang orang ngambil genomik diet sama bapak sudah sembuh gitu ya?" Nah, ini program di lonceng juga belum ada tiga bulan sedangkan regenerasi sel itu 2 4 bulan. Jadi memang kalau ditanya yang sembuh ya belum ada. Bahkan kalau saya ditanya bisa menyembuhkan, saya tetap berkata bahwa tidak menyembuhkan. Tetapi bersama dengan olah nafas, olah hati, olah pikir, olahraga secara genomic diet, makan minum yang tepat seperti genomic diet. Karena kan orang itu bisa begini. Saya sendiri dari hasil DNA itu apa? Misalnya saya merasa, saya merasa gitu ya bahwa saya ini Uh, oke okay dengan kafein kafein. Saya minum kopi 2 3 4 gelas nggak masalah kok. Saya gak, asam lambung saya nggak naik, jantung saya nggak berdebar-debar. Jadi selama ini saya minum kopi sebisa 3 4 gelas, bahkan kalau tadi lagi ke Eropa, ke Amerika, dingin-dingin bisa 5 gelas. Dan saya selalu berkata nggak masalah. Jantung saya nggak berdebar-debar, uh, perut saya nggak masalah gitu. Tapi hasil tes DNA saya itu saya toleransi terhadap kafein itu kuning. Ya kalau hijau betul itu nggak masalah, merah bermasalah. Saya kuning dan dari kuning itu dia disarankan pak jangan, jangan lebih dari dua gelas. Waduh, untung umur 60 saya udah tahu ya kalau nggak saya kebablasan, ya. jangan-jangan suatu saat nanti jantung saya bermasalah. sekarang belum. Tapi dari hasil DNA itu saya tahu bahwa sekarang ini saya sekarang mulai mengurangi kopi. Memang kadang masalah masalah karena salah makan itu kan nggak langsung ya. Kayak orang makan manis itu kan langsung pankreasnya rusak. bisa yang Ada rusak yang umur 30 tahun, berarti dari kecil 30 tahun kemudian. Karena organ tubuh itu kan misalnya jantung, pankreas, paru-paru. Ini saya pernah dapat istilah yang bagus dari dokter Teresia Poghe dulu itu, juga Ibu Elizabeth Sebrata tuh organ-organ tubuh ini ada lifetime. Lifetime itu kayak lampu itu. Loh, ya Lampu itu ada umurnya. Dia menyala misalnya 2000 jam, habis itu mati. Padahal kan sehari paling nyala jam enam sore jam jaman pagi. Maka dua ribu, 2000 ribu, ribu jam dibagi dua e, 12 jam. Nah, itu ketemu umurnya lampu ya. Misalnya katakanlah biar gampang hitungnya ya. Nih, lampu ini menyala 12.000 jam nih atau 10.000 jam lah begitu ya. 10.000 jam nih menyala habis itu mati. Nah, selama sehari itu paling nyala dari jam enam 6 sore sampai jam 4 pagi 10 jam karena begitu jadi itu umurnya berapa ya dua sepuluh ribu jam dibagi 10 jam ketemu hari dibagi 365, ketemu misalnya 2 tahun maka pedagangnya pinter garansi 2 tahun <laughs> begitu garansi habis baru mati lampunya udah dietok sama dia gitu itu namanya lifetime nah tubuh kita juga dokter Rudy Hutasoit kalau mau tanya beliau pasti dia akan bilang benar saya ngomong begitu ya. Pak itu bilang manusia ini punya lifetime sebenarnya ya diciptakan Tuhan itu 120 tahun. Jadi matanya, jantungnya itu semuanya bisa 120 tahun. Tapi karena menghirap udara rokok, knalpot, polusi, paru-parunya tinggal 80 tahun. Makan manis berlebih-lebihan Pankreasnya tinggal 60 tahun, jadi kakinya masih kuat gitu ya, tapi pankreas sudah rusak. Yang lain pankreasnya masih bagus, tapi jantungnya tujuh tahun rusak, ya mati juga. Gitu. Jadi itu lifetime. Nah, kalau kita makan sesuai dengan DNA kita, ideal lagi maka lifetimenya mudah-mudahan bisa bersamaan. Nah, sebelum saya tes, tes, tes, tes, tes DNA, saya merasa, jadi merasa itu kan kadang-kadang salah ya saya rasa saya enggak ada masalah dengan kopi karena saya punya kongsi di kantor kalau minum kopi berdebar-debar. gitu, wah saya enggak gitu. yang lain enggak bisa tidur, ah saya oke saya tidur aja gitu kan. yang lain minum kopi perutnya kluyuk-kluyuk mulus kena gak tahan asem. saya tahan berarti saya enggak masalah gitu. minum empat gelas gelas sampai udah umur ini sebentar lagi saya enam tahun nih. Ya. tes DNA saya kuning loh. perasaan bisa salah ya. Untung saya tahu sekarang, kayaknya sama mau nebus josa nih. Jadi sekarang minum kopi sehari dua gelas aja dah. Gitu. Wah, tapi gimana udah kebiasaan minum kopi sore juga, siang sore? Ya sudah, kopinya diganti te -in. Teh. Jadi jam minum kopi saya, sebagian saya akan ganti teh. Karena te -in dalam teh itu kira-kira kayak seperempatnya kalau minum kopi satu gelas. Jadi minum teh satu gelas, itu in-nya Dosisnya seperempatnya kalau minum kopi satu gelas, kafein yang di dalam kopi, karena kopi itu kafein, teh itu tehin. Nah, ini juga contoh penggunaan genomic diet dalam hidup saya sendiri gitu ya, walaupun bukan genomic diet tapi dari tes DNA. Nah, kalau saya minumnya makin sesuai dengan DNA saya ya, pasti saya lebih sehat. Jadi mungkin kalau saya ditanya, menyembuhkan mungkin lebih tepatnya genomic diet itu bikin kita sehat, lebih sehat. Ya lebih sehat regenerasi terjadi ya kayak tidak langsung ya maka nanti pankreasnya sembuh ya kalau sembuh tuh kayak saya ya pankreas sembuh ya saya lepas obat nggak minum obat diabetes lagi nggak, nggak insulin lagi nah kalau yang kanker ya sel-sel yang terjadi kerusakan akibat kanker diperbaharui dengan kualitas yang bagus bahkan kalau menunya tepat tidurnya pulas, olah nafas harapan saya nanti yang seperti dijelaskan Pak Waweruntu dalam tubuh kita ini sebenarnya ada sel pembunuh kanker tapi sering nggak bekerja karena sistem imun sistem hormon yang kacau. Nah dietnya membuat selnya diproduksi, pola nafasnya membuat sistemnya berjalan. Yang mudah-mudahan itu membuat sel-sel kanker yang ada pun dibunuhin sama sel pembunuh kanker karena Tuhan sudah ciptakan sebenarnya hal itu. Jadi memang tidak secara langsung bisa dikatakan menyembuhkan ya supaya nggak salah uh, persepsi Oke okay, saya akan baca lagi pertanyaan saya dapat hasil DNA nya saya pikir makanan saya khusus tetapi misalnya sama dengan saya tapi misal yang sama dengan saya perlu vitamin A yang tinggi makanannya sama ya tomat wortel paprika kirain saya saya perlunya tomat teman saya perlunya wortel nah eh uh, gini. Jadi misalnya kayak buah itu katakanlah nenas, ada yang cocok, ada yang tidak. Ya, tapi kalau misalnya kayak paprika, tomat, itu enggak ada orang yang misalnya alergi tomat. Tapi kalau wortel kadang ada orang yang nggak cocok, maka itu pasti akan beda. Tapi ketika hal-hal yang bersifat sama, misalnya kayak orang eh uh, metilasinya rendah, pasti akan disuruh makan brokoli, asam folat, ya vitamin B itu untuk semua orang sama. Ya, jadi, bedanya adalah tingkat sensitivitasnya tiap orang berbeda-beda. Nanti tinggal apa yang dimakan. Jadi, sebenarnya itu di hasil analisa itu juga hanya mewakili, ya. Perlu makanya butuh belajar lagi, kayak misalnya, kayak katakanlah sayur yang jenis brokoli atau jenis selada. Nah, selada itu mungkin di dalam analisa DNA itu gambarnya cuma satu aja selada, tapi itu sih mewakili kelompok family atau keluarga selada. Jadi yang lain juga boleh, ya. Itu memang mesti diperbajem bukan hanya di analisa DNA, ya. Bisa dipertanyakan waktu meal plan sebenarnya, ya. Kalau enggak emang kita bisa lanjutkan tapi paling enggak kita sudah ketemu kerangkanya. Jadi emang makanya saya pengen bikin komunitas genomic diet itu supaya nanti kalau sudah hasil DNA-nya pada keluar bisa bertanya di situ, nanti saya carikan referensi atau kita undang. Makanya ikut hadir kalau saya mengundang pembicara-pembicara eh, seperti terutama kayak Pak Waharuntu ya. Itu dia cukup tajam misalnya minum sayur jenis ini. Nah, kadang-kadang di tes DNA memang tidak selengkap ketika membahas jus sayur. Nanti ini tanggal 30 Juni saya, ingat saya ya. Saya sudah janjian sama Pak Guru itu akan membuat kita akan bikin webinar eh, protein dan karbohidrat untuk kanker. Gitu ya. Nah, itu nanti akan lebih detail lagi. Bahkan itu bisa lebih detail daripada analisa DNA secara jenis makanan. Maka tadi saya katakan teman-teman ikut di WA grup kanker, di situ detail sampai kombinasi jus. Tapi di DNA dapat keseluruhannya. Ya. Ikut bu yang pitlin, ikut dokter Sutian, nggak akan dapat tuh metilasinya gimana gitu ya. Padahal metilasi itu on offnya sebuah sistem sel, kayak on offnya sistem imun. Nah, jadi tidak semuanya tercover oleh DNA betul, tapi juga tidak semuanya atau banyak yang tidak tercover oleh meal plan yang sudah praktis. Tinggal campuran jus ini bagus nih, nanas. Pepaya, mangga, kalau begitu. Tapi kalau tes DNA itu lebih membuat kita punya latar belakang teorinya. Oh, saya ternyata stres oksidatif, berarti saya harus lebih semangat nih olah nafas yang membuat saya tidak stres. Oh, berarti yang John Kabat-Zinn, yang MBSR, yang buat basically breathing, gitu begitu ya nanti saya bisa. Atau kalau saya menyebutkan, Anda lebih nangkep ketika Anda ikut tes DNA, gitu ya. Bagi yang stres oksidatifnya merah, kalau nafas jenis ini, nah, kalau yang enggak tes DNA, saya ngomong begitu kan nggak nyambung Jadi, tes DNA membuat Anda mengenal diri sendiri, dan saya juga membaca hasil tes DNA, termasuk juga emang saya sekarang lagi minta nih orang yang tes kanker, hasilnya kayak apa biar paling gak saya jadi punya referensi. Saya akan cross-check dengan pelajaran-pelajaran olah nafas, kalau emang berhubungan kan bisa disinggung ya. Jadi, itu kegunaannya adalah kita lebih mengenal diri sendiri. Oke, silakan kalau masih ada yang mau bertanya uh, lagi, juga di sini ada Pak Ian ya dari Klik DNA yang secara teknis juga bisa menjadi supporting system kalau ada yang mau ditanyakan bisa menjawab. Tapi kalau yang saya bisa jawab ya saya akan akan, akan jawab dari pertanyaan yang ada. Kalau mau raise hand kali ini juga boleh, biasanya saya semuanya menjawab pertanyaan tertulis, tapi ini kalau ada yang mau raise hand nanti bisa di unmute Lalu boleh bertanya, silahkan. Pak Jarod, tambah lagi dikit, ya, Pak Jarod. Silakan, Bu, bu Nilo. Siap, Siap. Tambahannya gini Pak Jarod. Kadang-kadang kan banyak yang sering tanya tuh di grup di apa genomic diet gitu kan. Saya apa ya terkait dengan pertanyaan yang dia lupa mungkin nanyakan pada saat one to one dengan ini dengan Bu Dokter gitu ya. Saya sarankan. Bisa kok ditanya pada saat kita Zoom one one atau bisa pada saat nanti ada kegiatan Zoom Health ya, itu kan sering tuh ada dari DNA apa kaitan dengan cancer, gitu kan sering ada tuh Pak Pak Jarod, bisa kita hmm. tanya kok lagi yang menurut kita, oh kok kemarin kok saya lupa ya nanyakan tentang ini gitu kan, bisa kok ditanya di momen-momen poin Zoom pada saat Zoom DNA one bisa ditanya. Atau oh juga kan dokter yang menyampaikan apa yang kita tanya nanti mereka yang akan menjawab gitu Pak oh, Jarot terima kasih okay. ya jadi teman-teman kalau yang mengambil tes DNA ya kan teman-teman ya bisa lewat Bunda Nilu, bisa Pak Arjanto, lewat yang Medan bisa Bu Mulyati ya saya pernah post di WA grup kan banyak banyak grup ya sampai 52 tapi di grup ini ada siapa saya pernah post atau yang teman kenal aja ya itu nanti Lewat siapapun kan hampir semuanya kalau yang di grup pola hidup sehat itu di bawah jaringan saya. Jadi lewat siapa daftarnya, nanti masuk di WA grup Genomic Diet atau masuk WA grup Mitra DNA. Nah di WA grup itu selalu ada event ya. Kadang-kadang saya lupa nge-share ke pola hidup sehat, gitu. Ya, event webinar mengenai DNA baik itu kesehatan, diabetes, kanker. Nah, di event-event seperti itu, maka tadi seperti Bunda Nilo katakan, kita akan ngambil tes DNA. lalu dapat hak untuk diterangkan satu kali hasilnya. Nah, kalau misalnya ya aduh lupa deh mau nanya ini lupa gitu ya. Sudah nanti pas ada webinar itu datang ya ikut Zoom. Itu kan sering banget ya hari Senin ada, hari Kamis ada, hari Sabtu ada, hari Minggu ada. Jadi, saya tidak saya tidak rajin ngepost di WA grup pola hidup sehat karena terus terang ya kalau saya keseringan ngepost nanti takutnya ada yang kok kayak iklan gitu ya. Jadi memang saya sendiri tidak tidak selalu ngepost webinar DNA di grup pola hidup sehat. Tapi di pola di, di WA grup Mitra DNA itu selalu ada. Jadi teman-teman kalau yang sudah mengambil jangan khawatir nanti kalau apa konsultasinya lagi gimana gimana gitu ya silakan hadir di webinar dan akan dijawab oleh dokter ya kadang dokter klinis gizi, kadang dokter bio atau mengenai DNA sehingga itu menjadi uh, supporting system dan seperti kayak pembinaan ya karena kalau tes DNA maaf nih nyebut yang lain tapi nggak, nggak sebut nama ya lab-lab yang lain mana ada komunitasnya mana ada webinarnya mana ada sum-sumnya zoom mana ada WA grupnya gitu ya bener-bener nggak ada loh ada juga tes DNA yang cabang dari Hongkong gitu buka kantor di Indonesia cari pasar di Indonesia Labnya dikirim ke luar negeri hasilnya datanya diambil luar negeri belum lagi nah kagak ada follow up-nya jadi menurut saya Ya ini kelebihan dari komunitas dari DNA itu supportingnya cukup banyak karena webinarnya asal mau ya mau ya mau hadir dan mau nanya maka pasti akan terjawab kalau misalnya malas baca ya karena saya tadi juga cepat-ceklik e-book itu sebenarnya yang ditanyakan ada semua itu di situ <laughs> Metilasi itu apa, ini itu apa, wah DNA itu apa, kenapa kenapa saya kanker bisa tumbuh, udah itu yang di yang di webinarin sama Pak Baworun tuh kalau lengkap itu lengkapan yang di buku DNA itu, <tap> tapi ya memang kadang yang sudah dapat buku aja nggak baca, gimana yang belum dapat ya, tapi ya teman-teman memang ya disadari kadang baca buku ilmiah itu yang memet juga ya, lebih enak lebih enak ikut sum. <tap> Atau nanya di WA group, kan sesama ibu bahasanya sama, lebih mudah dimengerti. Gitu ya, kayak dulu kita kuliah nggak ngerti-ngerti, tapi nanya sama temen, lebih ngerti. Karena kalau temen tuh bahasa temen gitu ya, bahasanya lebih gampang dimengerti. Gitu jadi ya, itu pun juga bisa didapatkan ya. Kalau sudah tidak ada ya, kita akan akhiri ya. tapi kalau ada, silahkan temen kalau ada yang mau bertanya, kita akan, saya kita masih akan... Uh, uh, sampaikan ya. Atau saya akan selingin dengan ini, ya. Yang tadi, yang genomic diet kan baru saya sampaikan secara PowerPoint, ya. Coba saya putarkan videonya secara singkat, ya. Uh, apa itu genomic diet dan uh, yang menyusunnya? Jadi, sebenarnya genomic diet itu disusun berdasarkan empat tadi yang saya berikan, kan? Hanya hanya mungkin saya akhiri dengan ini, ya, dengan uh, genomic diet itu disusun berdasarkan empat pilar. Nah, empat pilar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 yang bisa menyebabkan uh, mudah terjangkit sakit penyakit. Ingat bahwa sekarang kita berada di era pandemi, jangan sampai salah kayak.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 Ya, itu adalah pengertian dari genomik Diet. Nah, tadi saya sempat menunjukkan apa namanya eh, buku tapi enggak terbuka. Kayaknya internetnya makin malam malah makin bagus. Ya, ini saya tunjukkan. Kalau teman-teman ngambil tes DNA, maka dapat e-book. Ya, saya tunjukin dulu. Nah, ini bukunya ada banyak ya. Waktu itu saya ngambil paket yang cuma bronze, jadi cuma dapat tiga. Kalau Genomic Diet, saya ingatnya dapat lima atau tujuh buku. Tapi saya pun dapat buku mengenai kanker. Dan ini contohnya yang buku mengenai uh, siapa saya, itu mengenai uh, DNA. ya Dalam Genomic Diet pun kan ada, misalnya kayak protes uh, profil metilasi. Nah, dalam e-booknya ini tuh lebih lengkap. Apa itu metilasi, penjelasan ilmiahnya, ya apa itu stres oksidatif apa hubungannya antara proses metilasi stres oksidatif dengan terbentuknya sel kanker yang dalam buku kanker tentang kanker itu dijelaskan rinci banget. Jadi memang menurut saya ini bukan cuma tes DNA ya, tapi lihat bukunya saya baca, saya buka berwarna lagi. Ini edukasi loh, ini pendidikan sehingga kalau benar-benar mau baca bukunya gitu ya. Kita jadi lebih mengenal, kan? Ada bukunya, menjelaskan ilmiahnya. Misalnya, kayak metabolisme kafein. Tapi, kalau kita hanya baca buku saja, terus apa hubungannya dengan saya, gitu kan? Tapi, ketika saya membaca ini, lalu saya tahu bahwa saya termasuk metabolisme kafein yang di areal kuning. ya Artinya, hati-hati, jangan banyak-banyak, maksimum dua gelas, jadi dapat ilmiahnya, tapi dapat praktisnya. Apa yang saya harus konsumsi kalau kopi berapa banyak kopi gitu ya? Karena semuanya ada penjelasan rinci uh, ilmiahnya. Kayak juga kemampuan merasakan pahit, ada penjelasannya dan sebagainya. Termasuk kalau misalnya anaknya punya kemampuan merasakan pahit itu tinggi, artinya dia sensitif dengan rasa pahit. Tapi bukan berarti menghindari makanan yang pahit. Karena makanan yang pahit cukup banyak yang bagus untuk kesehatan sehingga kalau kita sadar punya anak yang lidahnya kemampuan merasakan pahitnya tinggi mungkin ibunya bisa berimprovisasi dalam mengolah makanan misalnya sayur parenya dicampur buncis supaya ada rasa manisnya dan sebagainya yang Pak Wawuruntu juga pernah memberikan tips bagaimana mengurangi rasa-rasa pahit pada sayur tertentu dengan menambahkan bumbu tertentu misalnya karena makanan pahit itu sayur beberapa sayur pahit tertentu itu penting untuk dikonsumsi tapi jadi terhalang karena punya kemampuan merasakan pahit yang sangat sensitif. Nah, ini semuanya hal-hal seperti ini dalam termasuk juga intoleransi laktosa ya, semua ada 143 areal DNA itu ada penjelasannya secara ilmiah. Termasuk juga olahraga yang tepat buat kamu, ada dasar teorinya mengenai olahraga dan faktor genetik dan ini akan dihubungkan langsung dengan hasil DNA kita jadi sekaligus saya menghibur teman-teman yang ngambil tes DNA ya itu baca dari bukunya ini gitu ya supaya nanti ketika baca bukunya dan mencocokkan dengan hasil analisanya itu lebih Oh ini maksudnya gitu ya walaupun kalau nggak baca pun bisa sih waktu konsultasi tanya aja gitu ya. akan dijelasin juga gitu tapi kalau kita mau membaca sebenarnya menurut saya super lengkap ya buku yang diberikan ini super lengkap cuma karena ini e-book yang harganya sekitar 1,2 juta maka tidak satu buku itu harganya 1,2 juta ya ini satu buku jadi kalau beli tadi tes Genomic Diet 8,2 juta dapat 6 buku itu sebenarnya dari bukunya itu harganya segitu gitu, ya karena emang bukunya kualitasnya bagus dan sayang kalau nggak dibaca itu harta karun yang ada di dalam akun jadi sekali lagi kalau bapak ibu mendaftar uh, Tes DNA itu mendapat akun. Akun ini ada eh, macam-macam fiturnya, ya. Ada e-book, ada marketing tools. Jadi, begitu daftar, itu nanti eh, kita punya akun yang di dalamnya itu lengkap, ya. Jadi, akun kita itu bisa melacak sampelnya sampai di mana, mau jadwal dengan dokter. Lalu, dalam marketing tool itu, kita bisa punya kartu nama, ada majalah yang bisa dibaca tiap bulan ada mau pasang di Facebook, di Instagram ya ada gambar-gambar yang bisa di-download lalu di-share, ada brosurnya, ada eh, hampir semuanya ada. makalah kalau mau cari spanduk juga ada. <laughs> Jadi ini bener-bener mendaftar -bener itu dapatnya website. Jadi dengan mendaftar secara online dapatnya website di di dalamnya lengkap ya, ada Buku, ada majalah, dan semuanya berbeda sekali dengan kalau teman-teman ke lab yang lain. Mau tes DNA ya, diambil sampelnya, ini hasilnya selesai. Ini, Bapak Ibu dapat akun di dalam akun itu, semuanya ada. bahkan teman-teman mau menjalankan ini sebagai bisnis pun juga bisa ya. Tapi nanti itu diajarkan lain kali saja. Yang penting sekarang tahu apa kebutuhannya, apakah saya perlu tes. Kalau saya, akan menurut saya, kalau saya... saya buat penutupnya ya. Kalau Bapak Ibu sudah kanker menurut saya Bapak Ibu sih nggak usah tes kanker dah, nanti malah jadi tahu kankernya ada di mana-mana. Sudah, oh anaknya aja malah yang tes kanker, ibunya tes genomic diet. Maka paket peduli kanker adalah orang tua yang kena kanker ngambil genomic diet supaya so makan sehat, lalu anaknya dites kanker dengan 50% diskon supaya anaknya yang mana yang perlu dihati-hati jadi jelas sehingga sekeluarga bisa sehat semuanya. Kalau... Mumpung masih ada waktu ya Pak Jarod, ya. ya. Ya, Bu. sampai tanggal 16 Juli Pak ya terakhir. Ini 15 Juli. 15 Juni sampai 15 Juli ya satu bulan. Satu bulan. Nah, iya itu Pak. Mumpung masih ada waktu, monggo silakan. Saya mungkin Pak Yan ada mau tambahan dari Pak Yan? Enggak ada. Oke, kalau enggak ada ya sudah kita Oh ya ya pak ah, yan sebentar apakah saya sudah set jadi cohost betul-betul oh kayaknya kalian pak ganti tadi ya tunggu sebentar kalau betul saya teh saya dulu ini tadi menurut saya, saya tadi sudah saya set jadi kohos tapi sepertinya sempat keluar masuk lagi sebentar ya Maksud sebentar yang di bawah kami y. x y Z, ke e, ini dia. Make Oke, silakan Pak Yan, tambahkan penutup. Oke, terima kasih Pak Jarot ya. Terima kasih Pak Jarot Bunda Niluh yang udah sharing juga. Salam kenal Bapak Ibu semua yang ini dari timnya Pak Jaeh, maksudnya dari grup uh, Cancer Pak Jarot ya, Pak ya. Ya betul iya nah ini eh saya mau berterima kasih juga kepada Pak Jarod yang waktu itu sudah menyampaikan ke kami dari klik DNA bahwa eh, kepedulian Pak Jarod untuk teman-teman di sini yang tergabung dalam grup cancer ini untuk membantu mereka kalau sudah penyintas atau mungkin yang sedang mengidap kanker karena eh, waktu itu kita pernah promo tentang cancer tapi itu untuk yang free-nya genomic diet. Nah, waktu itu concernnya Pak Jarot, bisa enggak ya kalau misalnya yang ambil cancer ini anaknya tapi orang tuanya mau jaga pola hidup. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu kemarin ikut yang health seminar kemarin enggak yang hari Minggu itu. Nah, di situ dijelaskan bahwa semakin dini semakin cepat seorang anak atau seorang manusia melakukan tes DNA atau DNA profiling sejak dini semakin baik untuk menjaga atau mengurangi resiko, terjadinya resiko. Nah, khusus malam ini mungkin kita membahas tentang kanker, maka Pak Jarot menginisiasi acara ini dengan promo peduli kanker ini diharapkan bagi teman-teman di sini sebagai penyintas dan mungkin yang sudah ada kanker bisa mengambil promo tersebut dan kita menjaga pola hidup jadi anak-anak kita juga bisa diperiksakan. Nah ini nanti eh, semua koordinasi di Pak Jarot dan eh, Bunda Niluh untuk mendaftar, karena di sini yang diberikan khusus ini bukan bukan semua mitra atau umum Indonesia, eh, masyarakat ya, tapi di, hanya khusus timnya Pak Jarot yang penyintas kanker. Jadi nanti anaknya berapa, misalnya anaknya tiga, ya bisa tiga-tiganya tinggal ambil kanker yang Seharga masing-masing 6 juta, jadi langsung diskon 50% Semua asal orang tuanya sudah mengambil genomic diet, karena supaya menjaga pola hidup juga. Nanti gitu itu siang saya tambahkan Pak pajanan, Bunda Nilu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Pak Yan. Jadi, teman-teman, ini kalau teman-teman nanti misalnya lihat di websitenya perusahaan DNA atau mungkin punya teman lain yang juga. Jaringan lain yang bukan di bawah saya gitu, loh kok di sana nggak ada program ini gitu? <laughs> ini program orang tuanya ngambil genomik, anaknya dites cancer diskon 50 Hanya betul-betul emang hanya untuk WA group cancer dua WA group yang saya bentuk ya. Jadi di perusahaan DNA ini ada banyak agen kan, banyak sekali ada ratusan agen itu enggak ada program ini. Jadi kalau mereka mengambil orang tuanya genomik, anaknya mengambil cancer ya orang tuanya 8,2 anaknya 12,5 juta. Iya. Yeah. tadi support supaya di WA grup ini khusus kalau anaknya mengambil anaknya diskon 50%. Jadi makanya kalau misalnya pedros saya punya teman ya boleh masukin di WA grup Iya iya. jadi, jadi grup juga untuk untuk follow up ya. Kalau saya gini saya nggak mau cuma jualan gitu lalu orang beli nanti kalau dia agak maksimal tapi dengan ikut WA group kan teman-teman yang sudah di WA group juga dapat manfaat ya walaupun bahkan mungkin tidak isinya gini nggak ikut tes aja masuk WA group juga udah dapat ilmu gitu ya jadi tidak kalau biasanya kan malah gini orang ikut ngambil tes lalu dapat bonusnya Uh, dapat belajar di WA Group nih kalau saya kan kebalik ini orang dapat bonusnya belajar di WA Group ngambil tes ukur nggak ngambil ya nggak apa-apa gitu ya jadi teman-teman mau ngambil tes boleh nggak ya boleh uh, tapi justru kalau yang kali ini memang untuk ngambil tes itu harus ikut ba Group supaya di dalam ba Group kan temen teman bisa belajar dari para penyintas yang lain tujuannya Ketika mereka ngambil program DNA, juga mereka mengambil, ikut pembelajaran di WA ya, Group. Karena pembelajaran, komunitas itu penting ya. Orang ik, orang ikut diet tertentu ada kok. Saya punya teman juga ikut program yang lain gitu, sampai belasan juta. Tapi enggak ada komunitas itu ya. Semangatnya cuma 6 bulan aja. Habis itu ya, wah merasa sehat gitu, berhenti dietnya. Ya, dua tahun kambuh lagi. Gitu. Jadi WA Group ini akan menjadi komunitas yang selamat selamat teman enggak, live group ya kan ada terus di situ, walaupun mungkin nggak baca tiap hari tapi ke lah sekali-sekali baca tuh semangatnya kebawah. Jadi semangat untuk kembali menjalankan pola hidup sehat. Ya terima kasih Pak Ian, terima kasih Bunilu, terima kasih teman-teman semuanya. Nanti kalau ada pertanyaan apa-apa ya silahkan lagi di Japri boleh ya. Karena kalau saya kan nanya jangan Japri tapi kalau memang ini kan saya memang enggak, apalagi kalau yang grupnya pola hidup sehat ya memang, memang satu arah ya harus japri gitu ya. Tapi yang cancer pun kalau yang bertanya soal harga, cara daftar memang saya malah tak suruh japri supaya WA grupnya enggak jadi tempat jualan gitu loh ya. Jadi walaupun yang jualan saya gitu tapi ya saya mau menghargai supaya WA grup memang untuk belajar. Begitu mau tes DNA silakan japri saya Bu Danilu atau ke Pak Arijanto, ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Uh, supaya kita semuanya bisa. Ada pertanyaan satu tuh Pak. Oh, ya. Pak Jarod, kalau saya eh, sekarang saya sudah ambil genomik diet. Jadi untuk tes DNA cancer dapat beli untuk anak saya yang 6 juta. Tapi report DNA keseluruhannya atau hanya DNA kanker saja dapatnya. Jadi gini yang bisa ngambil tes DNA cancer sebesar 50% diskon adalah yang membeli genomic diet mulai 15 Juni sampai 15 Juli. Jadi yang ngambilnya malah sudah kemarin-kemarin, sekarang mau ngambil DNA cancer, tetap setengah juta. Jadi memang paket ini programnya kan nggak bisa dibikin mundur, ya, kecuali... Ya, saya sudah tanyakan ke Pak Ian, enggak bisa sih. Jadi kalau yang belum maka sekarang ini masa programnya ya. Jadi kalau sekarang saya am sekarang sudah ambil. Sudahnya kapan ya? Kalau ngambilnya 15 eh berlakunya 15 Juni sampai 15 Juli ya. Pak, mohon saya di WA jika ada seminar kanker kembali ya. Itu selalu ada di WA grup ya. Kalau teman-teman enggak ikut WA grup Ya saya nggak mungkin WA-in, jadi teman-teman yang belum ikut WA Group, kalau mau ada seminar-seminar, mau ingin tahu, ya masuklah di WA Group. Teman-teman ini dapat dapat link Zoom ini dari mana, silahkan minta temannya. Ya kalau misalnya WA Group-nya ikutnya, mungkin yang bukan kanker kita, jadi kita ada WA Group pola hidup sehat, ada WA Group diabetes, ada WA Group kanker. tapi yang ikut WA Group diabetes ataupun kanker, lebih juga double di pola hidup sehat karena di pola di WA grup kanker dan diabetes chat-nya ketimpa-timpa enggak hanya bahas soal olah nafas ya jadi dan jadi kalau yang selama ini baru ikut di pola hidup sehat ya nanti silakan capri saya minta dimasukkan WA grup kanker ya kalau yang selama ini jadi ada tiga WA grup tapi jangan hanya di kanker ya karena di kanker olah nafasnya nggak urut dan karena itu dua arah nanti mau cari postingan saya waduh udah ratusan tiap hari ratusan chat tuh, kalau kanker sama diabetes tapi praktis mengenai makanan dibahasnya di situ karena olah nafas kita bikin satu arah supaya hanya ya isinya modul saja ya jadi yang mau masuk di kanker silakan japri saya aja kalau di chat room begini begitu saya tutup dia udah nggak karena saya nggak rekam ya langsung hilang ya. Oke, okay, selamat malam. Sampai jumpa lagi di acara selanjutnya. Terima kasih. Thank you semuanya. Thank you. Selamat malam. Thank you banyak Ross. Selamat malam semuanya. Kita end bareng-bareng.